banyak orang bahas ya alright guys sebenarnya gini ya yang gue mau bahas sekarang adalah sesuatu yang gue gak pengen bahas ya tetap bahas yang bahas yang bahas itu aku yuk oke jadi jadi dari... sampah anjis waduh Sampah, sampah, sampah Yo, what's guys? Welcome to my channel uh, uh, Rito Helilintar. Channel terkecil, terbaik uh, Ternama, ter terkeren se si Indonesia Hidup, uh, hati uh, Hatim Mantap biwa, uh, Hatim Atta Halilintar versus MLE. Parodi session belum membuat uh, musik parodi dari Atta Halilintar versus MLE. Majelis Lucu Indonesia, Angkah baiknya kita subscribe channel ini uh, agar channel ini bisa berkembang lebih jauh, lebih berkembang tinggi, lebih mantap seperti Atta Halilintar ter terkecil. Ter ter ter ter ter ter ter ahalin ta eh, ahatin hidup ahatin ahatin is the best in Indonesia dan silahkan komen eh, di bawah jangan tanya eh, agar kita bisa berinteraksi satu sama lain setidaknya nanya intro intro lagi apa bang Selamat datang lagi di channel Atta Halilintar. Channel super tersebut di Indonesia, bro. Brain <tis> itu apa? Brain hey. hey. itu apa? Brain itu apa? Brain itu itu apa? Brain itu apa? itu apa? Saya hey hey itu apa ini itu apa Bagaimana?